Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dedi Z Tri Official. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi mengenai adat istiadat yang ada di kenegarain Gunung Bungsu, yaitunya pulang sana atau mancaindo ketika uh, proses pernikahan. Nah banyak sekali para penonton yang mungkin selama ini bertanya kenapa harus mancing sana atau pulang induk. Nah pada kali ini telah berada bersama saya dua narasumber ya bisa kita kenalkan yang pertama Datuk Padu Korajo ya. Ya, ya Datuk Prokerajo yang kedua, Datuk Tanjilelo. Oke. Okay. Eh, uh, betul aja atuk. Kami bertanya kepada Datuk nomor 2 permasalahan e, menikah di penegasan adat biasa dulu dimana lah itu kalau lakinya uang luar ya. kalau inyo nak nikah adat harus mancing pulang itu hmm. ya dia pulang sana sampai itu nah permasalahan yang ada di masyarakat awak kadang memang untadi alun orang ngaroh. Iya, kan? Banyak nama ngaluh. Ya. Karena banyak nanti eh uh, terpakai ide Nah, jadi dalam kesempatan itu kami memberikan waktu kepada Datuk untuk menjawabnya. Silakan, Tok. Kenapa harus pulang suku atau pulang ibu kan itu pertanyaan. Iya, kan? hmm. Itu Nak sodor yang harus wajib pulang sekuler. Uh -huh. Contoh lalu umamanya, ada uang luang, naf, ya di negeri belum yeah. Tapi nyo tidak nak, nak Iya. Yeah. sudah akan ya selesai. Uh -huh. oh, selamat. Uh -huh. itu nak puluh, diwajibkan atau harus Oh, pelu -pelu. oh itu ya. Berarti uh -huh. intinya nikah di jadi, namun kalau orang luar kau nak berumat tangguhnya di gunung-gunung Kena gerai gunung-gunung Tapi, inyo nak mendirikan adat uh, dari pihak memperleponusi apa-apa kan? Ya, yeah. hmm. uh, Itu memang harus pelang sepuluh Oh, harus pelang sepuluh, yeah. iya uh, Apa sahabat? Mm. Nanti apabila acara adat mm. Nenek Mama sebalah mempale produksi yeah. tidak akan melayani uh, cucu penakan yang hendak joleh sukunya. Betul. Iya iya iya iya iya. Nah gitu. Mm -hmm. Kalau pun ah uh, mau serah terima jual ah uh, Mama sewala mempale produksi ya langsung tele inyo serah terima jual. Nenek Mama yang disebutkan apapun yang dari Mokotoh, yang dari Sumatera Barat hmmm <laughs> tapi biasanya tidak akan dilayani, maka mem membeli perusahaan ah, artinya nak bisa ah. uh, nikah seceradat? nak bisa ok hmmm uh, selanjutnya pulang duduk atau mancai sanah itu, cakap apa? itu apa yang bisa awak tanya ke Yo kalau pulang suku atau mancai duduk tu. Ia kategorinya adat buah. Yeah. Ia nalusuat maknanya pasar urui. Mm -hmm. Yang pertama ini yo pulang yo pulang pinang sabatang. Oh pulang pinang sabatang nama nah, ya. Dan kedua tu namanya aus saumpun. Aus saumpun. Ah untuk lebih jauh ini yo di sampai nak tenilai lo. Ah ya Cina apa untuk tenilai lo? Apa tinan makrosi pulang sabatang jo, pulang sabatang. Ah, sabatang jo uh, aus saumpun lah. Hmm itu nyerela. Hmm, kadang itu. Nah, ini kalau kami namanya salada. Nah, kalau nang pinang sabatang, yo lahnya bakawan. Nang yo bakawan. Itu intinya ya, inyo suang aja. Ha. Oke, ambilnya. Jadi kalau gibo teh lecek, yang itu ikanak inonya, yo pulang sana baik. Pulang ke acara do. Oh, di sop ino ke wamaknya. Nang sabatang, oke. Selanjutnya yang au saumpun ya, kalau nah, tetap nah, ya. itu awak itu mana apun itu, itu pasaku, kalau sapo lah nombor kan kita wak kalau mandikan beliau eh. Ah boleh soko. Pasok mahdi kanyak elok. Yo, kan nak naik ke tempat lain. Oh, saya nak mau. Oh, betul. Jadi bisa nyo masuk secara itu tentang soko nyo soko nyo ya ya. Empamonyo masuk nyo kampung lawo nyo kan banyak nan mau kalau ada. Iya. Itu soko tamilelo Suatu saat nanti apabila ada yang bisa membawa Tanya bisa membawa Oh itu dia Kalau dia masuk, masuk kambing masuk kambing Lalu Bisa membawa oh, yeah. ah, nah, oh, uh, ah, ah, Tapi kalau saya mungkin tidak bisa membawa ah, Nak bisa Bisa untuk saya membawa Walaupun nak membawa yang membawa Tanya lelok Walaupun uang uh, tadi yang memang sebatang tadi, mengoroti atau cocoknya, yeah. hmm. kalau nyonyo turun pinang sebatang tidak bisa menyumbangkan tim penilaian. Oh, jadi seperti itu. Jadi, jadi hmm. aluin tetek pengertian. Aung ah. Sumpun tadi, kan ah tidak -ah. sampai tadi. Pengertian. Aung Sumpun kok inti. Warna umpamanya yang pulang suku. Ah, -ah. ah sipolan babo yang perlu dukuk. Yeah. Jadi isuk 5 tahun kemudian ado pulo inyo mengaku penago penakatan dek. Iya. Yeah. Nak dapek awak melak okay. uh, nak pulo lagi. Oke. Nak nak paralu genasi dulu leh nak paralu di suku jo. Lai pulo sipolan yang pertama tadi. Oke. Okay. Uh, ah, cerito pengertian awak suku babo. To gitu. Uh, nak nak paralu awak men genasi dulu leh yeah, kalau untuk selanjutnya, selanjutnya keluarga yang pulang sana tadi datangkan hmm. ado ya, awak kah? pakai alun oke oh, oh, okay. jadi pak Jo, <coughs> apakah ada perbedaan uh, untuk pulang sempurna itu? ikut jadi sarannya, iya. kalau bilang sebatang ku apa tadi di mana kategorinya ah uh, kalau kategorinya itu tentang lau tadi oh lawu. Uh, lawu tadi. Kalo, lalu, kalau kalau kambing lagu yang kumasuk aku nunggu panggil ini adat dipakai oh. itu adat memang di sini sebuah orang bisa dibuat, itu di dari tersusangan oh oh iya iya iya aaah tapi itu kan, ada oh. ayam lalu enggak oh. berarti sebab sebuah itu ya, singkir. kadang-kadang orang-orang di di uh, kenengarian desa tetangga pakai-pakai, pakai, apa namanya pakai perempuan perempuan apa-apa cakap apa-apa Cuman uh -huh. kalau di awak ndak awak pakai minta-minta ame suami. Oh, tanggung oh. Cuman awak cukup kayak ke seji awak kalau orang pulang suku harus acaranya khusus itu kali, misalnya kau kau acara acara man cucu, jadi harus khusus acara itu aja. diminta jawab. nah itu yang diminta di kenari kalau Isi Isi artinya bahwa iya ah, yo bagus. Ah. Makasih. Oh oh iya iya yo. Jadi pertama menyebut hajat jadi bergawa lo. Bun bergawa apa? Sebelum tepat di tengah hati bergawa diawali dengan jamu kawah. Jamu kawah. Jamu kawah dalam hal ko nalusur pakai pasal menui pulih namun itu poli, oh pulih itu ada, dong, soalnya apa Iya pulih, oh <tuh> itu loh ya, nah, nah kawan itu yang pola, kan? ya, apa lagi? Apa yeah, yeah, yeah, yeah. ya laki yang unwa itu pulih. Jadi kadang-kadang menggunakan dangun seperi itu poli, iya iya iya, tidak pakai kawan deh, banyak yang naiknya pulihnya, ah, yang naiknya pulih, pulih yang dibahas ini pulih iya iya iya, nah ya ini kita jangan nampak oke jadi setelah uh, turun kakwa disampaikan di, di lain apa? tepak apa? turun mau tepak kalau tepak dia dia nampak lima bu ke? ke? ke, ke, ke, ke ke, ...kacik dia, dia tak perlu berapa sobat namun... ...godang tak perlu berapa kalau... ...alhamdulillah... ...langkah pertama sekali... ...tepak lawak lain-orang kan... ...ya kok hati... ...memuasuk nak layak contoh... ...kak COVID-19 tu nak jual lain-orang... ...picak dia, dia... ...lah bisa contoh layak... ...boleh dia... ...sambil sepuluh dunia boleh... ...kita tu Tontang jemputan Mamat Soko di rumah tadi. Mana ni ni 20, di mana ni? doketnya ni. Lepasnya apa? Jauhnya lah bayang dua puluh. Tontua dua puluh. tujuan ini orang Di mana lah kau sikit tadi? Tontang dun sana awak nanti antau. Lalamu diantau. Alhamdulillah. Tak yau lupa juga kampung awak ada. Dan kini pulang yo. Yo, disiko tibo, ya berarti ikut ya bapaknya mak menar nardi amaqnya. Yo, gimana lah intinya askar, Topiknya menantu mak juti, askar namun uang awak-awak-awak Sumatera Utara, saudara, marga, marga eh? marga regar, marga regar. -regar. Ah. Ini pulang jokan tuh, tu maibu bapaknya jadi, itulah disampaikan kepada pemerintah sana di kampung peliang. Seorang potong pamunya wak di kampung peliang. yo bawa dua tajuk naik kini, gara ini. Yuk askar. Kok bawa dua punya lebat tiga tajuk askar. Contoh tujuh kami sampaikan dah pucuk pemerintah awak wak. Dalam hal ya diri langsung Pak wali. Bawa dua pamor seorang potangnya masyarakat awak. Ya, bawa tiga tajuk di tajuk askar. Tujuan tujuh ke Imam, Bidal Khatib Seorang buatannya umat awak Ia buat dua dua tiga-tiga, tajuk askar Itu... Oh, bilangan macam tujuan saja Awak tahu banyak bilangan Pulang, pulang, pulang. <coughs> Inti, pulang malam ko pulang ke Sabatak Ok, nah setelah disampaikan tujuan itu apa ngapain, ngapain, sudah disampaikan di ngapain, ngapain, ngapain, ngapain, dalam ngapain, tang lalu ngapain, tapang ngapain, ngapain, ngapain, ngapain, ngapain, ngapain, ngapain, ngapain, ya ngapain, ngapain, ngapain, ngapain, ngapain, ngapain, ngapain, ngapain, ngapain, ngapain, ngapain, ngapain, ngapain, ngapain, ngapain, ngapain, ngapain, itu ngapain, ngapain, ngapain, ngapain, ngapain, ngapain, ngapain, ngapain, ngapain, ngapain, ngapain, ngapain, ngapain, ngapain, ngapain, Oke, okay. uh, jadi di situ lah disampaikan makmah tadi, inyokpo pulang, ayo pulang atau pulang binang sebatang atau apa semuanya. Iya iya. Pas mau nyampein deh kak, di sana, di sana nanti gosuku tadi. Oh baik itu ya. Jadi ternyata seperti itu prosesnya para penonton yang budiman, uh, kosannya nggak terlalu ribet dong. Tergantung istilahnya tujuannya tadi. Ya, yeah. yeah. kalau awak nikah ingin badak, tentu yeah. awak harus mancing induk atau pulang suku yeah. di kenagarian ada desa Gunung Bungsu yeah. nah, ada juga dua, dua macam tadi cowok uh, mancing sanaknya eh, ma ma ma apa? sama pulang induknya, ada istilah Pinang Sabatang um. Arti, artinya itu adalah Inyo sendiri yeah. ketika ada keluarganya di luar nanti sekian tahun ke depan untuk uh, melakukan prosesi pernikahan di tenagaan musuh jadi harus mancai 20 pulau nah seperti itu nah yang kedua pulang au pulang au saumpun ko diidentik dengan inyo membantai kambion jadi artinya adalah inyo masuk ka soko kepada induk yang tersebut nah, jadi itu yang bisa kami sampaikan kepada para penonton mudah-mudahan dengan adanya sedikit penjelasan dari kita ini Uh, bisa menjadi pencerahan bagi awak yang ingin melaksanakan prosesi pernikahan secara adat. Sekian terima kasih, terima kasih waktunya uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.